apa kabar semuanya balik lagi sama gua sini kita main di inches ya Oke okay, gimana kabar kalian semua baik baikkah harus baiklah ya biar kita bisa nyucul-nyucul nih Oke okay. ya cek, -cek dulu temunya teman teman ya oke okay. pokoknya hari ini gua feeling gua ini tapi lagi bagus banget nih, lagi tinggi banget nih makannya pun modal kecil pasti JP gede nih kan kalau RTP udah tinggi pasti walaupun modal kecil pasti eh kita JP nih jackpot besar nih kan ayo guys kita diintip-intip dulu hmm. oke kita langsung buy spin aja ya karena gue udah yakin banget ini ini RTP lagi tinggi jadi harus kita buy spin gua yakin kita pasti JP ya teman-teman oke Buat kalian yang baru gabung di channel gue Jangan lupa subscribe ya Like dan komen channel gue Biar rame kita Biar gue semakin semangat bikin kontennya Setiap harinya Biar gue bisa ngasih RTP-RTP bagus Pola-pola bagus buat kalian ya Biar kalian ikut JP juga kayak gue nih Kita di sini Coba-coba nah, coba-coba sini mah gue yakin nih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 nanti kalian ketagihan rungkad aduh jangan sampai ya nangis-nangis bombay ini tuh cuman permainan aja permainan iseng-iseng tapi berhadiah kayak gua ini iseng-iseng tapi jackpot yang nggak asik lah oke okay, aja es mantep nih pecahnya ayo wah mantep nih lumayan nih nice ya kan heeh mm -mm. ayo pecah lagi si lope-lope pecah lagi, nah gitu ya benar tuh uh, kali lima, ayo inches tambah lagi dong tambah lagi dong petirnya ince tambah lagi nah, ayo, aduh pecah terus, wah bener nih RTP nih, lagi tinggi nih buat kalian yang mau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 channel gua ini ya teman-teman nggak mantap ya tuh kan pecahnya aja bukan main-main nih pokoknya tuh kan pecah lagi si bintang bintang mantap gak tuh nah, aduh, nah itu lah ngapa sih agak pecah di luar? Nah, oke okay, kita byspin aja langsungnya kita main barbar -bar karena gua yakin ini SPV lagi tinggi banget jadi gua yakin banget nih kita Pasti jackpot kita byspin di turbo oke okay? Kita lihat nih hasilnya uh, Mudah-mudahan aja kita beneran jackpot gede ya teman-teman ya harus itu malah ya sih yang gak berharap Nah mantap pecah Ayo dong Nah pecah gitu inches petirnya lagi inches ya Ella cuman dua tapi nggak apa-apa lumayan ayo lagi nah gitu ya Ella kagak pecah ayo inches kasih petirnya terus inches eh, nah gitu dong nah mantap tuh mantap nih lumayan nggak wah uh, pecahnya lumayan nih gua yakin banget nih ya jangan lupa gabung ya guys ya di channel gua jangan lupa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 Hmm. ini mantap lumayan ayo incis lagi incis malah pecah lagi pecah lagi sebulan bintang mantap uhuh, sensasional asik kayaknya bakalan banjir banjir sensasional kita nih banjir sensasional kita nikmatin aja kemenangan kita sensasional <tuna> mantap oke dapat 92 puluh dua ribu uh, ini udah balik modal ingat ya jangan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 ke gua langsung tulis aja di kolom komentar ya pasti gua jawab Pokoknya jangan ragu-ragu untuk bertanya ya malu bertanya di jalan ini <guluh> gua lagi semangat semangat nih gimana nggak semangat coba liatin tuh <guluh> pecah terus <guluh> mantap slebeu ini mantap slebeu tuh asik gila kali-kaliannya super super super asik Tanya-tanya aja gue di kolom komentar ya Pasti gua jawab Mau nanya apa? gua jawab ya Nanya apa? Gue udah punya suami apa belum? Gitu ya. Gak apa-apa, tanya aja Gue jawab oh, Mantap Gila Semangat-semangat uhuh, uhuh, uhuh. Kalau RTV lagi tinggi ya beginilah Kita nikmatin kemenangannya Gak apa-apa teman-teman Kalau kalau lagi aktivitas ya tinggi ini nggak apa-apa main barbar. -bar. Tapi kalau lagi ya kurang tinggi jangan main barbar. -bar. Apalagi kalian ke bawah hawa nafsu ya kan sampai di apa namanya ke, ke bawah hawa nafsu lah kalian barbar. -bar. Ya tarung kan lagi. Tapi kalau lagi kayak gini nggak apa-apa. Aduh, lumayannya nggak lihat tadi modal berapa coba kita uh, kita cuma modal 52 ribu doang dapat ini mantap tuh. mantap lah oke okay. kita biasin lagi kita biasin lagi gue yakin nih, pasti nih udah keyakinan gua udah 100% 1000% ini hmm, pokoknya kita lihat nih ya hmm. soalnya ini pecahnya lagi mantep banget nih mantap mantap nih pecelnya nih makanya gue yakin banget nih gak ragu lagi gue nih gue langsung bagiin polanya ke kalian nih biar kalian sama kayak gue jackpot juga nah ahoy pokoknya jangan lupa main di situs yang gue mainin ini nih ya oke okay? udah pasti bakal jackpot mantap seneng banget nggak tuh cahnya. pecahnya hmm. pecah lagi si pungguna gitu nyain incus baik banget emang si Inchus ini Hampir cantik kayak gue hmm, ya terus terus lagi incus kasih lagi terus kurang itu kurang itu nah si incus apa-apa tapi lumayan lumayan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 karena kebawa nafsu terus-terusan pengen tambah gede lagi malah kesedot jangan sampai ya teman-teman pokoknya, pokoknya abis ini kita wede aja ya teman-teman ya jangan lupa dukung gue terus kasih gue semangat biar gue bisa konten setiap hari buat kalian ya bagi-bagiin pola-pola gacor buat kalian RTP-RTP mantap buat kalian ya pokoknya jangan lupa gabung di grup gue tontonin, tontonin terus channel gue setiap harinya ya teman-teman biar kalian jackpot juga aduh mantap nih mantap nih kita nih aduh banjir-banjir nih kita banjir-banjir pecah lagi ayo lagi-lagi pecah lagi pecah sih dulu lagi-lagi kasih petirnya lagi dong kasih petir nah iya mantap hmm, sensasional kita banjir sensasional kali ini gila tuh liat tuh dapat berapa Huhuy, kita panen hari ini kita jackpot teman-teman nah, pokoknya habis ini kita WD aja ya WD aja Ingat jangan rakus jangan serakah Udah lumayan nih Sedih kita udah lumayan ini Pokoknya udah habis ini kita WD aja langsung ya, Mantap, Uhui Uhui lagi Uhui lagi Uhui hilang gak tuh Gilang gak tuh Gilang gak tuh Gilang gak tuh, Gilang gak tuh? Hm? hilang mantap udah ya abis ini kita wadah nih ya teman-teman muda nah nah, nah. oke lah lumayan dapat 77 ribu receh oke teman-teman bye bye sampai jumpa lagi bye bye